Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya langsung di sini di Alam Al Kolam Jaya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya sudah ada box palanar. Seperti apa cara membuatnya dan bagaimana hasilnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Baik, teman-teman, ini adalah komponen-komponennya repeknya ini bagian depan dan bagian lubang udaranya ya ada yang besar ada yang kecil ini sudah 4 sisi panjangnya 4 cm ini bagian depan tingginya 11 lebarnya 10 teman-teman Oke ini bagian belakang sudah kami beri soket ya 10 dan 11 cm beri soket 3,5 mm teman-teman Jangan lupa dilem tembak, ini cukup kuat, seolah. sudah. Dan yang ini adalah bagian sampingnya, sudah kami amplah juga, 11 dan 10 cm. Mohon maaf, ini juga ketebalan masing-masing dari tipleknya juga tidak sama. Jadi kalau agak ee, perot, istilahnya <laughs> apa ya, miring lagi itu, itu dimaklumi aja. Oke, okay. saatnya merakit, semua paku dipasang begini, selang-seling nanti ya. Uh, sebetulnya dilem saja cukup sih, karena speakernya kan gak terlalu besar, uh, dobra, daya dobranya juga nggak terlalu besar. Tapi uh, saya pribadi lebih suka ini dipaku biar betul-betul tidak -betul, uh, lepas begitu salahnya ya. Dilem aja bisa sebetulnya teman-teman. Oke, okay. ini sekali lagi karena pori-pori tripleknya tidak sama dan juga karena pori-porinya ini cukup besar. Jadi kami... Uh, memperbanyak ya memperbanyak di lem kayu seperti itu uh, apa nama salah satu cara saja seperti itu cuma kalau kayunya bagus lemnya nggak usah terlalu banyak-banyak itu uh, tripleknya kan lubang-lubang itu oke okay, sudah jadi bentuknya seperti ini teman-teman lubang-lubangnya empat begini tinggal uh, ini yang bagian samping dengan bagian belakang kami uh, rapikan dulu ya. Kami paku dulu bagian samping dan bagian depan. Sekali lagi lemnya kami menggunakan cukup banyak agar pori-porinya betul-betul uh, tertutup semua ya, agar angin itu hanya keluar dari lubang yang kita kita ini kan kita inginkan seperti itu. Itu pori-porinya ditutup, dipasang. Ini jarak lubangnya ini dari apa cara lubang anginnya ini? Uh, panjangnya kurang lebih 4 cm. Ditambah ketebalannya 1 cm. Jadinya 5 cm lubang anginnya semua teman-teman. Oke, yang samping kami tutup. Ya, ini dipaku biar lebih kuat. Ya, hati-hati. Yang samping juga. Ya, ini juga uh, pakai perkiraan ya. Dilem lagi ya, dilem berbanyak lemnya biar betul-betul kuat dan betul-betul kokoh. Cuma ke tangan belepotan, nah ya itu pori-porinya kami tutup lagi, teman-teman. Tutup dengan apa namanya, dengan lem kayu. Oke, nanti setelah lem kayunya kering, kan juga lengket seperti itu. Sekali lagi tanpa paku pun sebetulnya bisa gitu. Oke dipaku lagi ya itu agak apa blus ambles gitu ya tripleknya ya oke ini yang bagian atas kalau nggak salah ya ini dipaku lagi teman-teman oke dipaku dulu semuanya dipaku ditunggu nanti agar eh, apa lebih tahan lama nanti kalau di di keringkan Oke, okay, dipaku lagi biar lebih kuat. Oke, okay, mohon maaf kalau agak miring-miring gitu ya, karena memang tidak, tidak rata. Oke, okay, pori-porinya kami tutup lagi dengan, apa namanya, lem kayu, agar betul-betul uh, bagus lah suaranya seperti itu, walaupun cuma 2 inci itu lubang-lubangnya besar-besar kami. Nah, itu kan tidak sama kan, repliknya. Nah, itu. Jadi... Ya, kami mengatasinya dengan lem kayu Jemur dulu teman-teman ya Jemurnya kurang lebih eh, setengah hari Seperti itu Oke, setelah dijemur, diamplas pelan-pelan Biar rata seperti itu Biar yang kasar-kasar, tidak -kasar, ada lah istilahnya seperti itu Oke, ini pakai amplas nomor berapa? Nomor 450 kalau nggak salah Oke, diamplas lagi Oke. Okay. Diamplas biar rata, biar juga nggak ada tajam-tajamnya. Bagian pojok-pojoknya diamplas, teman-teman. Oke, okay, setelah diamplas eh uh, kita akan ngecat ya. Dipasang dulu itu, ngecat menggunakan cat clear ya atau pernis gitu. Kalau teman-teman suka warna lain enggak apa-apa sih, seperti itu bebas ya. Seperti itu, teman-teman. Ini -teman. saya menggunakan cat clear atau cat pernis yang rata saja seperti itu tujuannya kan biar nampak uh, motif refleksnya seperti itu Oke okay, ditunggu sampai betul-betul kering bawahnya ini bagian bawah nanti kalau kering tinggal kita pasangi uh, speaker ya kita cek dulu kabelnya takutnya ada yang putus Oke okay, semuanya oke okay pasang speakernya teman-teman e, nanti kalau saat, saat pasang speaker jangan lupa walaupun ini speaker kecil dikasih ini ya teman-temannya dikasih apa namanya e, karet bantalan untuk speakernya ya min plusnya juga jangan salah oke okay. kasih karet bantalan atau selotip e, double tip lah gitu. double tip yang dari karet itu Tujuannya pori-porinya agar tertutup rapat seperti itu Oke okay. Ya perhatikan dulu lubang-lubangnya Ya pelan-pelan teman-teman Oke okay. Ya ini kami kasih double tip seperti itu Tujuannya agar lubang-lubangnya tertutup rapat Dan istilahnya sebagai peredam ya walaupun tenaganya nggak seberapa sih, 2, 2 inci ini oke okay. pasang belan-belan teman-teman nah kemudian saat masang skrup hati-hati karena biasanya kena daun ininya ya, daun speakernya oke, okay. pelan belan aja, enggak usah terburu-buru ini kami kecepatan agak ditinggikan oke okay, teman-teman, sudah tiba saatnya untuk menguji coba semua perangkat sudah saya uh, setting Ya Seperti itu NGS musik sudah saya siapkan Mohon maaf kalau ini agak seperti penyok-penyok Karena memang komposisinya tidak begitu bagus ya Komposisi ketebalannya ini Tidak sama, oke lanjut aja ya Bismillahirrahmanirrahim speaker uh, mic akan saya dekatkan oke okay. di depan sini ya micnya ya oke okay. di luar, di luar. Ini bunyi planar seperti ini teman-teman. Nanti kita akan apa? Kami akan bandingkan planar dengan labirin. So, musiknya saya ganti dulu ya, sebentar ya. Oke, okay, musiknya saya ganti elektrokimia yang agak geber-geber. Subhanallahumma Ini elektrokimia. Planar seperti ini. Oke teman-teman itu yang apa? Ini yang pelanar ya Nanti kami akan uh, Uji coba Dibandingkan antara pelanar dengan labirin Oke teman-teman demikian ya uh, Mohon maaf ada, ada kesalahan Semoga yang sedikit ini Bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua bila taufik, bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh